Nabi Sulaiman itu Bilqis ngutur raja raja ukurannya gampang. Nak Sulaiman tak hadiah emas kok silau berarti gak raja. raja. Tapi nak orasi silau berarti deknya nabi. Nah, nabi, nabi. Nabi, nabi, nabi, nabi Sulaiman itu nabi meliti. Nabi rata rotor nabi rojo dia nuk meliti. Belkes butuh emas puyang puyang. Emas itu diadai corom riki diadai ada sing sayi ngatain di bingkis Bar bingkes jadi adai yang perti sing wape jadi dakok durek. Nopo kuda didawak dua nopo kereta kereta kuda pokoknya posisi masuk begitu mulio nabi Sulaiman ujarnya nabi Rodjo cung glodokan jaran gue gawe komas terus gon-gon -gong sampah yo gawe komas bareng utusan e belkes emas mas neng keretaan begitu terhormat di kayak pita tiapa cebuler roh emas neng gon Sulaiman di apa? Jepulia, rahmas, ning, Suleman, gelodokan apa? jarang jaran wah meriang kan si gawe dia Layo barang bleh barang mulia nengene nengene Artinya nggak mungkin Sulaiman seneng mas nengene itu gitu ada apa no jar mulai meriang mulai lemes waduh malah nih dari Sulaiman ngedikak nangannya irji ilaihim falana tiandagung bijunudillah dilah dibalalagung bija karena Nabi Sulaiman sebut ini pas qola atumi dunani bimal fama atani ya wau ghairu mimma ata antum bihadiyatikum tafrahun lha welam goblok iku sebut gowo apa mas welam goblok mas kok mbok mulia nganti ngono angkat neng kereta mbok bungkus mas ning kene iku digawe glodhokno apa Kue kuwe mas jek seneng wis gomuleh aku rano ono gunane mas Beliau nabi Sulaiman, untuk emas pirang-pirang dia nene nolak, tapi untuk hadiah semut, satu biji gula ditompok, marhaban jadi suka anca aku. Nabi Sulaiman lucunya menanya ini, rakan-nya buat tiru nih. Dia nene uang gresoh, upe jamaanu agar apa jama aduhuru senengannya neng teras mesti, boleh uang paling melarat neng seneng tni jama, terus dia nene lugu. Miskinon Yu miskinan aku yo marat koyoku es podium lara teo ya kungan pipi padahal si tija coba yo koro to ngenyai mulara ta pahai tapi nabi Sulaiman serangan ini miskinon Yu Chelisui miskinan ayo potom lara teo ya po? yo jagung Iku nabi Sulaiman jadi jangan kira di bawah kemauan mansulaman tawa tu esam boleh jadi miskinon Yu Chelisui no? miskinan ayo potom lara teo ya di jagungan Yatoh jagung karena dikne ngerti kafe wujudu Allah subhanahu wa ta'ala dikne tau kita mantap, orang melok duwe belas lagi tau dikne duwe kalau nguluh juta tak melihatnya ngerosa mleitim mereka ngerosa wae ini orang inna sholati wa nusiki wa mahyaya wa mahmatidillahi rabbil alamin paham kita diumah kome nabi ini Sulaiman Watan diorang yang pengaruhi dia tetep tawa sampai sanggeng tawaduin mempertimbangkan keselamatan Noposem, menggarani surat namel yang surat Nopo. Jadi nak saya gono tokoh-tokoh, sing nyelamat Nokewan itu, saya ini selamun Nokewan-kewan langka, sing regani larang-larang. Sulaiman klasik kiat menyelamatkan Nopo semut. Ternyata nih lagi LSM-LSM sing kiat menyelamatkan Nopo semut. Orang tanggung-tanggung ujung samun lagi.